Ketika Mekah itu sudah kebuka dan Nabi itu nyaman di Mekah, nyaman sekali karena memang kampung halaman. Kelihatan asik ketemu misaunan, minduan. Ya pokoknya asik lah Happy Orang-orang Ansar mulai khawatir. Dulu Nabi diusir dari Mekah kan karena lemah. Sekarang Mekah sudah dikuasai Nabi. Pasti Nabi nanti kerasan ke Mekah dan tidak mau kembali ke Medina. Terus kata Nabi, dengar itu ya nggak tersinggung. Terus kalau ada uang kelebihan ya dikasihkan misaunan, minduan orang Mekah. Orang Medina nggak dikasih sama sekali. Ketika itu dipergunjingkan terus Nabi Muhammad, ada lucu Nabi Muhammad, ada yang ringan Cepat, ngomong-ngomong, saya tak kisah waduh. Barak mulai, nggak waduh. Yang seneng duit, tak kisah duit, ya mulai. Yang seneng nonton, tak kisah nonton, ya mulai. Ketika mulai, itu nggak waku. Watarji'una antum bi-Rasulillah ilarikhalikum Atardo na'ayarji'an nasubishyati wal-ba'ir watarji'una antum bi-Rasulillah Wong mak kabeh fartake imlah tak imlah terus kuwi kok muleh mbawa aku mrene Madinah kemeleh ndi gowo wedhus mbek gowo Rasulullah wah ge milih gowo jenengan pomong kakek kabeh mung dadi nabi itu apa luar biasa artinya apa akhirnya orang ansor sadar bahwa mendapat rasulullah itu enggak terbandingkan atau tertandingi oleh materi itu masyhur ati itu at Atar Mekah itu tak mulai mulai, mulai aku. Rasulullah akhirnya Badofati Mekah kembali ke Medina. Wong -medina Wess, no Mekah untuk Ini akal nubuah. Corak akal LSM, corak akal sampaikan yang berjasa banyak ya nanti mendapat banyak. Mau nah, partai politik. Tambahku kudu untuk untuk akeh ngamal sidik aku bentuk akeh mana ngamal akeh. Nah teori seperti ini nubuah ini diwaris Abu Bakar radhiallahu anhu ketika beliau jadi Khalifah kadang orang Islam anyar anu sekretaris negara, seng alat badan, seng suwi berjuang malah coros lagi mau RT bu RW, dia protes, ya ona si protes ini gimana? Jadi Abu Bakar mulia neuwong badar igus mulia indah jadi jabatan dunia igus. Di bak-bak wong sing rahi rahi Itu nubuah Sehingga orang biar terlatih dengan derajat di akhirat Saya kikak nggong wong dilatih darajat dunyot Misalnya contoh semaling gampang iseng lakoni akon ni Wong kabeong soleh saat dunyong akon Oke hampir bengi kan sujud Banyak solat isal hana dajat kita orang Insya Allah misalnya Isya kan dia bengi isya kan yo Bengi Ketika kita sujud, itu nikmat yang luar biasa, dan itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Sama lagi itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Kemudian ada negara maju kayak Amerika, Donald Trump, Dorato sujud. Kamu nggak pernah terlintas kalau mereka itu lebih agung, lebih keren ketimbang kita, karena kita sujud, mereka nggak sujud. Sehingga dengan cara berpikir seperti ini, kita nggak pernah terlintas mengatakan misalnya Singapura lebih baik ketimbang kita, orang kaya lebih baik ketimbang kita. Karena kita dari awal ngantep derajat akhirat itu segala-galanya, yaitu kita ditektir menjadi orang yang sujud. Atau orang yang iman kepada Rasulullah Wasallam Dengan cara berpikir seperti ini, kalau ahlu Badrin itu sudah, ahlu Badrin itu kan diapresiasi Allah lewat Quran. Bahwa kamu-kamu pasti diridani Allah. Dengan status seperti itu, neng dunia CRT, CRW, pengurus ranting, nggak terlintas terseksa. Mereka yang sudah bangga dengan ahla badrin, jangan kamu rayu melok perang, ojo beli ketua RT, minimal kan pakil perdana menteri. Ojo latengono, akhirat sengbalal walal tuh khairullah kaminal ula kok terus buklati ula. Misalnya kalau gula, gula misalnya kecelok wong alim, kok misalnya kalau jadi RT orang tersinggung, meskipun lu rayu ruhin, toro gula biasa lah. Bendunya pe, barang dunia pe, um, kriting keriting Tapi kita ini ndak, kita sekarang zaman akhir lucu, tambang roso soleh, tambang roso kutuntuk akhe. Lu kok aneh, wong soleh, korentasinya rah akhirat, malah dunia. Tapi zaman akhir, kubacu. Tapi ya pantai se-kacu, zaman akhir, tapi nah, gak masalah, manjat mata se-kacu. Tapi kan lucu, kita ini katanya soleh, orientasinya akhirat, tapi nak dunia kutuntuk paling. Lalu solehmu atas nama apa? Ning dinggan wong saleh orientasine akhir? akhirat. Masyur utawa wong saleh-saleh dhisik. Radina billahi kisman apa lana lana ilmun walil adaimalun. Kita wis itu cek musa-musa kita di dunia akhirat lah kita untuk nopo hmm. Tapi sekarang enggak orang itu dilatih mengkonversayi kesolehan akhirat dengan mendapat dunia. Itu bahaya, ngganggu kan? kelangsungan Islam bahaya. Nanti orang itu enggak latihan ikhlas. Di coro kulon ya tenegi, kulon nak Kiai ini, kia ini jenengan. Kok misalnya untuk salam template orang atau saya mau balik singirah Kiai mutsangon di rong juta, kulon ya rata singgung, gara-gara Memang harus harus dilatih seperti itu. Kalau saya sudah nikmati mulang, mulang mari ridhani Allah. Ya wes mulang mari ridhani Allah. Cintu dunia ora wes seneng wong mulang mari untuk ridhani. Barang mulang besuwi. Puluhan tahun kurung warna mau balik mau beda jam tu orang juta gerembang mesti aku loh itu lama opo itu titihaka ibu nak ngeri. nak susul lama yos bangga gak mau ulang-ulang mari ridane owo titik wes nak gule ridane opo yos dunia udah agak sepeh aku tu dilate aku narasomang tolong ini gak paham-paham aja nabi rasa ngamuk tapi narasamu paham, wajib ngamuk Mengenai Nabi Musa, itu, Farouk Cak ja Musa Ibu Salak, Ibu asifa Ibu Khutbah, Asif, Khutbah, Besar, Kamu mati di Terang gak, gak paham Kak Bambang. Saya ingin uus kacun, misalnya gue kor anam fase, makarotem fase, mau pulang musola santri nih luru, onong rapati fase, gdp gede, lu waris, wisudane, gudan, untuk doh, agak yang gemeng, Kak fase, gue mati, lah, gue fasen boleh di dani, oh, wabah boleh dua, dua ngomong bareng orang ngomong, gak pantas isi, nah isi gak usah ngomong aneh-aneh, ikhlas kok, orang menisan